Euro-USD bearish, waspadai sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan Euro-USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga Euro-USD sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.05944 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.06530. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212